kopinya sudah habis ini ada, nah, ini habisan nah, mantep yang nama juga di kampung sobat lintinger beginilah ya, ya. cara menikmati hidup habis sehat dibagi dengan ya. uh, makanan apa ya dari buah-buahan aman stok asap aman Jadi kita menikmati hidup dengan apalagi kalau bukan asap Jadi kita tinggal nah, dia Mari kita lestarikan budaya leluh linting lah karena covid pandemi covid bisa tetap menghemat pengeluaran kita dengan tinggi bisa menghemat 25 bisa 2 minggu mantep lintingan demikian tadi sobat lintinger saya dan saya Raya Jumpa kembali di video saya berikutnya Jaya lah petani tembaga Indonesia, jaya lah Ingat lanjutkan, merokok jangan takut mati. Kalau mati, kan ada korek. Salam, ciao.